pagi mohon agar dapat bekerja dengan semangat kasih dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin Allah Bapa kami pencipta manusia dan alam semesta kami bersyukur kepadamu bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian dalam karyamu menyejahterakan dan membahagiakan umat manusia kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Arahkanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar dalam engkau kami memulai dan menyelesaikannya. Bimbinglah agar kami dapat bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin, dan jujur. Lebih-lebih agar kami dapat bekerja sama dengan engkau dan sesama. Dan kalau menjumpai kesulitan, semoga kami tidak kecil hati apalagi putus asa. Semua jerih payah yang akan kami jumpai nanti, kami persatukan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga,